Mari kita mengenal karakter Dora. Siapakah ini? Ini si rubah yang jahat sekali. Mari kita lihat. Kamu benar. Siapakah ini? Ini Boots. Mari kita lihat. Kamu benar. Siapakah ini? Ini Peta. Mari kita lihat. Kamu benar. Siapakah ini? Ini Ransel Mari kita lihat Kamu benar Kamu pintar Siapakah ini? Ini Dora Mari kita lihat Kamu benar, kamu pintar. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih.